Yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk Paldea, Safuan versus Nemona Ini adalah fight yang terakhir Sebelum kita ke area 0 Elite 4 pun datang oh Aku adjust team aku Dan masa untuk mengalahkan Nemona Seperti dijangka Like Pokemon pertama dia Aku Terra Tomyam Dan Tera Blast 1-0 Nemona hantar Pomod pula Aku pernah ada Pomod yang bernama Pawi Jadi aku tahu dia akan double shock Aku masukkan ular sebab Electric tak ada efek Pomod Close Combat Pedih Dan ular balas dengan Bulldoze One hit 2-0 Gudra Next Pokemon dia Aku masukkan Tomiam Tank Dragon Pulse Dan dengan double damage Avalanche One hit 3-0 Dudu Spurs masuk lepas tu Aku takut nak tukar Pokemon Jadi aku hadap je pakai Tomiam Strategi YOLO Tomiam perlahan Jadi satu Hyper Drift Dari Dudu Spaz Tomiam rebah ke tanah 3-1 Aku masukkan Ahmad Lepas tu Dudu Spaz Naikkan defense dia Close Combat tak dapat nak one hit Aku terpaksa ganti Ahmad Dengan arwah Sebab nak reset dia Arwah tak ada damage pula. Lepas tu kena kritikal. Nasib tak mati. Ujung nyawa dah. Tapi aku terpaksa korban kat arwah juga untuk memastikan tak ada pokémon lain yang cedera. Setelah tinggal arwah, aku masukkan strawberry yang laju, satu earth power dan akhirnya Dudle Sparks berjaya dikalahkan. 4-2. All works seterusnya. Aku tidurkan dia. Lepas tu kono-kono nak earth power sebab super efektif. Sekali aku tak tahu pula ability dia serap ground type. Aku ambil risiko dengan berharap cacing ni tidur lama. Aku copy type dia Lepas tu giga drain Aku ingat cukup Sekali dia bangun Body press Strawberry pun mati Satu keselapan yang menghilangkan nyawa 4-3 Aku dah buntu Jadi aiz batulah jawapannya Dia libas ekor Aku recover Dia libas lagi Aku iron defense Ais batu memang tank habis Bila iron tail dia dah takde effect Aku gigit perlahan-lahan Sampailah cacing ni mati 5-3 Korang mesti ingat Oh ini mesti senang je Tak sebab Ace Pokemon di Skeletish Fire Dengan move yang paling OP Tosh Song Tosh Song ni Dia akan naik ke special attack Setiap kali dia guna Aku memang takut nak switch Jadi korang tahulah Ais batu mati Aku dah expect dah yang ni Harapan kita Ular dan Ahmad Ular dapat lane 1 bulldoze Tapi mati juga Kedudukan masa ni 5-5 Aku macam nak pengsan lah Adakah aku kena remake Tim balik macam lawan dengan director Dan harapan kita Ahmad Lagi laju daripada buaya ni Macam mana? Sebab ular punya bulldoze jatuhkan speed skaradish Ingat tak? Kemenangan ni adalah untuk satu tim Ula, Strawberry, Arwah, Tom dan Ais Batu Kita akan ke area zero bersama Ahmad dan tim baru Sedih dan juga tragis